Assalamualaikum, hari ini praktikum genetika di pertemuan keempat, yaitu judulnya alel multiple dalam sistem golongan darah ABO. Nah, alel multiple sendiri itu suatu sifat yang dikontrol lebih dari dua alel. Atau menurut sistem ABO, golongan darah ini dibagi menjadi empat, yaitu golongan darah O, A, B, dan AB. Kalau kita perhatikan untuk genotif pada sistem golongan darah ini ada terdapat tiga macam bentuk genotif yaitu bentuk genotif IA, IB, dan IO. Untuk golongan darah O ini ada satu macam genotif bentuknya homozigot yaitu IOIO. IO. Untuk golongan darah A ada macam dua genotif. Iaia IA itu disebut dengan a homozigot, sementara untuk iaio itu disebut sebagai a heterozigot. Golongan darah B itu genotifnya ada ibib disebut sebagai b homozigot, dan ibio itu disebut sebagai b heterozigot. Dan untuk genotif golongan darah AB itu ada. Ia, ib. Maka, kalau misalnya dilihat di sini, untuk A dan B ada homozigot, ada juga heterozigot. Kita masuk ke contoh persilangan dalam golongan darah. Di sini, saya contoh pertama ada e, golongan darah A homozigot disilangkan dengan B heterozigot. Maka, kalau misalnya kita buat e, si genotif. A homozigot, ini bentuknya IAIA IA, dengan B heterozigot IBIO. Selanjutnya, kalau misalnya dilihat karena gamet dari IAIA IA, itu bentuknya satu macam, maka kita turunkan IA. Terus untuk B heterozigot, karena dia ada dua, yaitu ada IB dan IO, maka kita turunkan IBIO. Terus kita silangkan, kita gabungkan. Ia dengan ib, maka jadinya ia ib dengan golongan darah ab. Yang kedua ada ia IO kita tulis ia O maka akan terdapat eh, dihasilkan golongan darah a heterozigot atau golongan darah a. Maka kalau misalnya anakan di sini ada dua, ya ada ab, ada golongan darah a, B, dan golongan darah a ini masing-masing 50% 50% Karena totalan dari jumlah anakan itu 100% Karena dia ada dua, kita bagi dua, maka masing-masing ada 50% Nah selanjutnya ada golongan darah O disilangkan dengan golongan darah B Tapi bentuknya heterozigot Golongan darah O itu penotipnya yaitu genotifnya IOI -O, o Dengan B heterozigot genotifnya IBIO Oke, okay. nah karena bentuk IO itu hanya ada satu, maka kita turunkan IO saja. Selanjutnya ada IBIO, ada dua IB dan IO. Kita silangkan dia, maka IO ketemu IB ini jadinya IBIO. Terus IO ketemu IO di sini, maka jadinya IOIO. Kalau kita lihat di sini, IBO menghasilkan fenotif golongan darah B dan O. Eh, IOO IO itu menghasilkan eh, fenotif golongan darah O. Maka masing-masing terdapat 50% untuk anakan golongan darah B dan golongan darah O. Seperti itu. Nah sekarang tugas kalian adalah tentukan rasio genotif dan persentase golongan darah dari persilangan berikut ini yang pertama ada A homozigot disilangkan dengan B homozigot B A homozigot disilangkan dengan A homozigot C A homozigot disilangkan dengan A heterozigot yang D A homozigot disilangkan dengan AB E A zigot disilangkan dengan o f a hetero disilangkan dengan B homozigot yang G H e, golongan darah a heterozigot disilangkan dengan a heterozigot untuk yang H a heterozigot disilangkan dengan o untuk I a heterozigot disilangkan dengan AB j B homozigot disilangkan dengan B homozigot yang K, B, homozigot disilangkan dengan B heterozigot yang L, B homozigot disilangkan dengan golongan darah AB, M, B homozigot disilangkan dengan O, yang N, B homozigot disilangkan dengan B heterozigot yang O, B heterozigot disilangkan dengan AB, P, B heterozigot disilangkan dengan A heterozigot Q AB disilangkan dengan AB, R AB disilangkan dengan O dan S O disilangkan dengan O. Untuk pertanyaan atau penjelasan yang kurang dipahami boleh langsung di komen atau dijapri ke WA saya nanti Insya Allah akan saya bantu bahas. Oke, selamat mencoba.